Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru dan vitamin bahagia malam hari ini Kita simak persahabat ya, di dalam studio indosiar Sudah penuh dengan Leslar Lovers yang memakai seragam Waduh Masya Allah banget ya Leslar Lovers dan lesti Lovers persahabat ya Ini lagi gabung menyaksikan Langsung di studio Indosiar Ini luar biasa Terharu banget bersahabatnya dengan kekompakan Yang semakin terjalin dengan baik Kita salut dan pasnya kita selalu bangga Kita lihat juga slide berikutnya Momen spesial, Lesta Lovers bersama Ayah Kejora malam hari ini. Keren banget ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan semakin kompak, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Kita lihat juga bersahabat ya, selain dengan Ayah Kejora, potret juga dengan Om Kevin Firmasya. Ini juga keren banget ya, Lesti Lovers, Leslie Lovers, kalian memang luar biasa. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lestari si komik, kalimat caption pun dituliskan. Terhura semangat kakak-kakak Lesler Lovers dan Lesti Lovers, Masya Allah dan Barakallah. Ini bikin kita tentunya bangga banget ya, dengan kekompakan yang semakin terjalin dan terjaga dengan baik. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan terus, dan semakin kompak men support, mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kemudian juga persahabat ya di awal tentunya acara da-5 langsung disuguhkan asuhan vitamin bahagia yang begitu luar biasa Abang L tampil di tengah-tengah panggung megah da-5 indosiar dan selalu bikin kita bahagia pasti malam hari ini. Dan terlihat Abang L melihat ke arah Papa B yang tentunya menghampiri ketika datang Papa Bilar langsung tersenyum. Ini Masya Allah banget, semakin bahagia. Let's all melihat idola kesayangan kita yang sangat komplit malam hari ini. Pasti bahagia sekali ya warga Konoha semuanya menyaksikan momen yang sangat spesial dan apalagi yang lebih spesial bakal tayang perdana single sekali seumur hidup langsung dinyanyikan oleh Gunal Sigejoran momen ini pun juga kembali ya, oleh Ako Leslat al yang MC kalimat caption pun dituliskan Pas papanya nongol, dia langsung senyum dong, Masya Allah, inilah anak yang pintar, anak yang cepat banget merespon. Ini kebahagiaan yang luar biasa untuk kita semuanya. Tetap persahabat ya, pantengin tentunya channel Live TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar baik selanjutnya. Dan jangan lupa juga tonton acara di 5 sampai selesai ya, karena kejadian spesial pasti akan disuguhkan malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.